Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran yang berbahagia Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di kampung Al-Quran Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali Yaitu cara membaca Al-Quran dan sesuai yang sesuai dengan tajudnya Dan insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yaitu huruf-huruf makatwa'ah yang berada di dalam Al-Quran Contohnya seperti di sini, ini yang disebut dengan motok, motok huruf-huruf motok ah, huruf yang terputus-putus. Biasanya kita sering jumpai ketika membaca Al-Qur'an huruf-huruf seperti ini, yaitu eh, yang berada di awal-awal surah. Kita akan belajar pada saat ini, yaitu pertama yaitu cara membacanya, panjang pendeknya. Kemudian kita akan belajar belajar yaitu hukum-hukum tajwidnya dan e, kita akan belajar berada di surah apa saja sahabat alquran quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama mari kita analisa terlebih dahulu huruf hurufnya sebelum kita melanjutkan untuk mempelajarinya Huruf-huruf ah di sini uh, terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada yang dibaca 6 harkah. Kemudian ada yang dibaca dengan 2 harkah. Kemudian ada yang dibaca dengan 1 harkah. Yang dibaca dengan 6 harkah yaitu diantaranya sin, sod, lam, mim, nun, ain, qaf, dan kaf. Kemudian yang dibaca dengan dua harukah yaitu ya ya di sini ro ha to dan satu harukah yaitu alif. Ciri-cirinya cara mengenalinya yaitu biasanya yang dibaca enam harukah itu huruf vokalnya ada huruf mati di belakang. Uh, huruf vokalnya ada yang huruf mati di belakang vokalnya ada huruf mati di belakang seperti sin di sini ada n sod. Di sini ada d, kecuali alif. Alif, pokoknya walaupun ada huruf mati di belakang, namun tidak dibaca dengan enam harkah, akan tetapi dibaca dengan satu harkah. Begitu cara mengenalisannya. Sahabat, Alquran Quran yang berbahagia, mari kita mulai untuk uh, belajar cara membaca huruf-huruf Mokotpa yang pertama, yaitu. Uh, alif Lam Mim yaitu Alif Lam Mim Alif Lam Mim Cara membacanya Yaitu bukan dibaca uh, A-I-U ya Bukan dibaca seperti A-I-U Tetapi dibaca hurufnya Alif Lam Mim Itu cara membaca huruf-huruf muqata'ah -huruf Ini yang berada di surah Al-Baqarah Surah Al-Imran Surah Al-Ankabut Kemudian surah Ar-Rum, surah Luqman dan surah As-Sajdah. Mari kita latihan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam lam mim begitu cara membaca huruf muqattha' alif lam mim hukum tajwidnya di sini yaitu ada mim tasydid di sini yaitu uh, gundah yaitu diundahkan dulu atau dilebur ya lam baca enam harakat dulu lam barul lebur ke mim laam nah, setelah perkiraan 6 harakah baru masuk ke mim laam mim di sini uh, idgham mim mim bertemu dengan mim disebut dengan idgham mim mi, atau idgham mutamatsilain ya mim kita ulang latihan membaca alif lam mim begitu caranya selanjutnya yaitu alif lam mim sad alif lam mim Sood. Jadi dibaca hurufnya sekali lagi yang dibaca hurufnya ya. Ini yang berada di surah Al-A'raf. Kita latihan, ini satu har uh satu al satu harkah, ini enam harkah, ini enam harkah, ini enam harkah. Kita ulang, ini satu harkah bacanya, ini enam harkah lam, kemudian mim yaitu enam harkah, Shot juga enam harkah. Nah kita latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sad. Mari kita ulang enggak sih yang di, yang di sini yang di bawah. Alif lam tajutnya di sini yaitu mim bertemu dengan mim disebut dengan iram mimi dengung ya lem baca dulu lamnya selama enam raka baru diirgamkan atau atau dileburkan ke mim lem mim dimasukkan ke mim ya setelah enam raka kemudian di sini mim bertemu dengan shod disebut dengan irwahar syafawi ini tidak boleh Bingung ketika sudah mim, Sod Ketika bibir sudah rapat Maka langsung uh, masuk ke sod Mim Sod uh, Di sini Sod Ada huruf mati di belakangnya yaitu kalau emm, emm, harus uh, pantulan emm, di Seperti itu Cara membaca huruf muqatta'ah Di surah Al-A'raf Selanjutnya Alif Lam, Alif Lam Ra Alif Lam Ra Alif Lam Ra Alif Lam Ra Ini yang berada di surah Yunus Surah Hud Surah Yusuf Surah Ibrahim Dan surah Al-Kujur Mari kita latihan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Kita ulang. Alif lam ra. Ini uh, satu harakah alifnya, lamnya enam harakah. Ro, rohnya ini uh, dua harakah. jangan sampai ada huruf mati di belakangnya setelah roh roh roh jadi hukum tadinya di sini Bimati bertemu dengan roh yaitu dengan disebut dengan ilhar syakawiro ketika bibir sudah rapat atau mengem baru masuk ke rohro Mari kita ulang Alif Lam Ra Yaitu Alif Lam Mim Ra Alif Lam Mim Ra Alif Lam Mim Ra Ini yang berada di surah ar raduh Mari kita latihan membacanya بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر كذا ulang الف لا ada uh, hukum uh, idgham mimi atau idgham lain mim bertemu dengan mim di sini yaitu uh, harus dengong bacanya baca dulu lamnya selama ana baru masuk ke mim mim roh nah, kalau di sini tidak boleh dengong karena ini namanya izhar uh, begitu cara membacanya uh, selanjutnya yaitu kaf Ha ya ain sad kaf ha ya ain sad kaf ha ya ain sad berada di surah Maryam kita ulang kaf ha ya ain sad ini kaf nun harakah ditandai dengan harakah panjang di atas seperti ini ini ha dua harkah ditandai dengan harkah uh, tegak seperti ini. Ya juga sama dua harkah. Ini ain dan shad enam harkah ditandai dengan harkah panjang seperti ini. Mudah ya cara mengenalinya. Uh, cuman sekarang kita, kita praktek cara membacanya dan hukum tajwidnya. Mari kita latihan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim kaf ha kita ulang ke lagi baca di sini ke ya ain jadi begitu cara membacanya di sini hukum tajuknya yaitu nun mati bertemu dengan sod ini dibaca ikhfa atau dengung lebur ya dari ain bukan ain air samar antara huruf Nun dengan so itu samar Hai setelah enam harkah dileburkan masuk ke shot I shot kita latihan lagi ke Harikah, ya di sini ada huruf kal kalah bubra. harus ada pantulan cara membacanya begitu cara membaca huruf kota yang berada di surah Maryam, kita lanjut ini toha toha to Nah, ini yang berada di surah toha nah, cara membacanya ini mudah sekali toha, nah, kita latihan Bismillahirrahmanirrahim Taha Kita ulang Taha Lagi Taha nah, Jadi tidak terlalu panjang Kalau dua reka itu ya Ini yang berada di surah Taha uh, Selanjutnya Tasi Min Qaf, mim ini yang berada di surah yaitu Khaf, Khaf, Khaf, Khaf, Khaf, Khaf, Khaf, Khaf, Khaf, Khaf, Kumatnya di sini yaitu nun mati bertemu dengan mim disebut dengan irwam harus ya harus diirwamkan dari sim bukan sin lagi bacanya sim bukan seperti itu lagi tapi sim nah, langsung diirwamkan masuk ke mim kita ulang tasim setelah enam rekam membaca sin baru dileburkan atau dimasukkan ke mim begitu cara membacanya uh, selanjutnya sin, kosin sin. ini yang berada di surah an-namel, cara membacanya sangat mudah sekali uh, hukum tajudnya ini uh, tidak ada yang diunggungkan, tidak ada yang dileburkan kita latihan bismillahirrahmanirrahim tasin tasuun tasin begitu cara membacanya selanjutnya yaitu aain siin qaf kita lagi ain sin qaf. sekali lagi ain ini yang berada di surah ash nah itu bacanya enam harkah ini tanda harkahnya seperti ini semua panjang panjang semua nah, kita latihan Bismillahirrahmanirrahim. al Sekali lagi bacanya. Kemudian hukum tajwidnya di sini nun mati bertemu dengan sin dibaca dengan ikhfa. Jadi dengung ya setelah dibaca enam harakat baru didengungkan ke sin. a'in sin k'af Kemudian di sini nun mati bertemu dengan k'af, yaitu ee, ikhfa hakiki ya. Jadi dengong atau samar Cara membacanya Bukan sinkop Bukan ain sin Tapi disamarkan Ain sin -kof. Jadi begitu cara membacanya nah, Kita lanjut ke berikutnya Yaitu kof ini mudah sekali. Ini enam huruf panjang seperti ini, enam huruf e, Ini yang ada di surah Qaf. Mari kita latihan membacanya. Qaf, Qaf, Qaf. Nah, jadi begitu cara membacanya. Selanjutnya yaitu Nun. Ini Nun yang berada di surah al qalam kita latihan nun nun ini enam fardah ya cara ada di surah al qalam hari kita latihan Bismillahirrahmanirrahim nun Ini yang berada di Surah Al-Qalam. Selanjutnya yaitu sod. sod. ini yang berada di Surah sod. Uh, enam harkah ya? Cara membacanya harus ada pantulan. ada Ini kalau kalah kubro namanya. Mari kita uh, coba uh, latihan. Sod. Sod. Uh, ada pantulannya ya. Kalau kolah nah, ini ada. karena dibaca enam harkas, seperti yang tadi saya jelaskan huruf vokalnya huruf vokalnya itu ada huruf mati di belakang so -d. jadi begitu cara membacanya. Selanjutnya yaitu surah yasin. Kita baca dulu sebelum latihan yasin yasin. Yasin Ini yang berada di surah Yasin Mari kita latihan Bismillahirrahmanirrahim Yasin Lagi Yasin Ulangi Yasin Membacanya nah, Selanjutnya Hamim Hamim Hamim Ini banyak kita jumpai Di Al-Quran Di antaranya Yaitu di surah khafir Surah fusilat Surah asyurah asyur, asyur, asyur, Kemudian surah az Kemudian surah duqan Kemudian surah uh, Al-jasiyah Dan kemudian surah al-ahqaf ini hamim ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran ya sekarang mari kita latihan untuk membacanya bismillahirrahmanirrahim hamim jadi mim gak usah terlalu banyak uh, ininya ya ya mi setelah namaqqah baru dirapatkan bibirnya atau dimengkemkan. <Sessizekan> ha nah, <sessizekan> miim. Nah, begitu cara membacanya yaitu huruf muqatta'ah yang berada dalam Al-Qur'an. Siapa Al-Qur'an yang berbahagia? Ya mungkin sampai di sini Uh, pertemuan kita pada saat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum bisa membaca Al-Quran, mudah-mudahan segera bisa membaca Al-Quran. Uh, Jazakumullah khoirul jazak untuk konsultasi, boleh kita uh, saling komen di atau tanya jawab boleh di kolom komentar. Bari, bagi para, para jemaah yang ingin menghafal Al-Quran boleh di, boleh dicek di video-video sebelumnya atau bisa bisa dicek di uh, link deskripsi. Menghafal baik untuk balita dari usia tiga tahun sampai ke atas atau untuk dewasa, baik bisa membaca Al-Qur'an atau tidak bisa membaca Al-Qur'an kami sudah menyiapkan link-link videonya. Terima kasih untuk jemaah yang belum subscribe tolong di subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.